<music> . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa kembali di channel youtube Babang Isa Putra Oke okay, jadi guys di kesempatan kali ini Pasti akan mengunyah lagi ya Oke okay? Salam unyah Munyah-munyah-munyah Mantap Oke okay, jadi guys uh, Saya akan mengajak teman-teman untuk mencicipi ya Mencicipi salah satu uh, jajanan pinggir jalan lagi ya Yaitu pentol bakar guys Oke okay? Saat saya berada di Desa Meranti, guys. Di belakang saya itu adalah salah satu salah satu gapura dusun yang ada di Desa Meranti, guys. Bisa dilihat? Oke. Okay. Oke, okay, jadi gimana keseruannya ini? Kita akan mengunyah pentol bakar, guys. Jangan lupa, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Oke, okay, jadi guys, saat ini saya berada di Desa Meranti, ya. Kecapanan Paman Kabupaten Merangin, guys. Jadi, uh, di mana pedagangnya itu? Pedagangnya ada di sini, guys. Nah, di depan ini ya, Tugu ini ya, Tugu Wayang dan Gapura Desun Yuk, kita cip video kita ke sana. Yuk, assalamualaikum bang, salam. Izin bikin video ya? Oh, boleh, boleh, boleh ya. Izin ya, ini jualan apa, bangku? Ini bakso bakar, ini bakso bakar, sosis bakar, hmm. tahu bakar, otak-otak bakar. Oke, dengan bapak siapa? Sarpan Eddy. Bapak Sarpan ya? ya? Oke, ini usaha sendiri, Pak ya? Iya, suasana ini. Oke, udah berapa lama ini? lebih kurang empat tahun empat tahun, tahun ya, ya. Nah, jadi nih guys ini pentol bakar dan otak-otak ya oke jadi saya bungkusin 10 ribu pak campur, ribu campur ya? iya campur pedas apa enggak ini uh, campur aja ada yang pedas ada yang enggak nanti dipisah ya oke ini buat pentolnya ya ini yang pedas pak ya bumbunya ini ya iya bumbunya oke bumbunya jadi sebelum bumbu, dibakar bumbu kacang bumbu kacang pak ya iya jadi sebelum dibakar dia masukin ke bumbunya ini gitu guys Habis itu dibakar, wah, cus. Ini buka dari jam berapa, Pak? Habis asar. Habis asar, ya? Mm -hmm. ini, ini buka dari habis asar sampai tutup? Ya, paling malam jam 9. Jam 9, ya? Malam. Oke. Jadi jam 9 malam, ya? jadi buat temen-temen yang mungkin penasaran ya langsung aja ke desa Meranti ya ini mamangnya ini Bang siapa tadi Bang Sarpan. Bang, bang Sarpan ya Oke, ini dikasih bumbu Mang Sarpan ini bukanya di ini ya di tubuh ini guys tubuh desa Meranti guys bukanya setelah asar tadi ya buka setelah asar guys nah, ini kasih bumbu lagi guys Ini nunggunya berapa menit, Bang? Biasanya? Apanya? Yang matangnya? Ya, matangnya. Sekeringnya ini? Bos oh, keringnya ya? Oke. Okay. Ya, tergantung dari permintaan beli. Oke. Oke. Oke. Siap. Tidak masih basah. Mm -hmm. Kalau kering sekitar lima menitan. Oh, lima menitan ya? Oke. Okay. Cheers. Widi, ini guys, Pak di bara api guys ya nih. oke jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran uh, langsung aja merapat di ya ah, di simpang 3 simpang tiga desa meranti ya tepatnya di tugu monumen ini monumen wayang nih guys buka setiap hari deh ya buka setiap hari, buka, hari kamis oh, buka setiap hari guys kecuali hari kamis oke buran terus sini guys oke okay. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe atau yang belum menemukan channel ini silahkan subscribe, like dan komen Yuk kita akan akanicipin uh, gimana rasanya nih guys ya. Ini yang oh pisah ya berarti? Yang patah pedes. Oke. Okay, uh. Yang nggak patah pedes. Oke okay, siap. Aku cicipin dulu bang ya. Oke okay, okay, okay, siap. Silahkan. Jadi guys. Semoga nikmat. Oke okay, siap. Uh, aku cicipin dulu. Jadi guys ya, ini saya udah dapat ya uh, salah satu ya Kita cicipin langsung yuk. Oke, okay, jadi guys, kita akan mencicipi ya Kita akan mencicipi salah satu uh, kuliner ya Yang ada di Desa Meranti guys Oke, okay. jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan uh, jajanan ini Kita akan mereview ini ya Silahkan aja datang di Desa Meranti guys Bisa dilihat Tugu Dusun ya Yang ada di Desa Meranti guys Jadi jangan lupa yang belum subscribe Atau yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe, like, dan komen Yuk, salamunya, hunyah Hunyah, hunyah, mantap Kita akan cicipi ya guys Nah, ini ada dua varian uh, pentol ya ini dia ini ada yang rasa pedas dan ada yang rasa enggak pedas gitu jadi kita akan cicipin semua oke okay? jadi kita akan cicipin yang pedas dulu yang pedas tadi ada tandanya ya nah ini tandanya uh, patah ya yuk kita cicipin yuk oke okay, kita cicipin dulu yang uh, patah ya ini tadi ada beberapa itu ya uh, varian menu ya ada otak-otak ada Uh, sosis dan ada pentol Oke okay, kita akan mencicipin uh, pentolnya dulu ya oh ini, ini. masih ber... masih panas nih guys tengok ini masih aneh ya masih ada uh, asap-asapnya ya Oke, okay, kita akan mencicipin satu persatu dulu guys ya oke okay? Bismillahirrahmanirrahim Allah Mabaraklah nafimah rozak tanah wakinada Oke okay, kita akan makan ya Bismillah hmm. Hmm. Oh. mantap guys pedasnya guys hmm. Hmm. mantap jadi rasa pedasnya itu ada terus rasa gurih-gurihnya mantap oke lanjut ke Sosis ya Ini sosis guys Sosis, kita akan cicipin sosis ya Bismillahirrahmanirrahim hmm. Sosis guys Sosis hmm. Lumayan, pedasnya Baru terasa kalau kita selesai makan Jadi itu tadi yang porsi uh, pedas ya kita akan mencobain yang porsinya ya porsi manis Oke kita akan cobain porsi manis guys Nih ah. Ini guys nih beda kan Nih, Kalau yang pedas tadi ada merah ya Ini sedikit uh, hitam ya Ada kayak apa? sok aja, ya, coklat sukanya nah, jadi gimana kenikmatannya ini Pedas, kita akan kecepinnya bismillahirrahmanirrahim hmm. Hmm, mantap hmm. Jadi manisnya ini manis kecap guys ya Jadi pendol kasih kecap terus dibakar Rekomendasinya sih yang pedas Ada pedas-pedasnya yuk Oke guys kita lanjut di sosis ya Ini sosis bakar guys Sosis bakar Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran Ini abangnya jualan di depan Gapura ini ya Gapura dusun yang ada di Desa Meranti guys Tepatnya ada di uh, depan Tugu Wayang Bukan Dari jam 4 Sore Udah cobain ini guys ya Kalau mampir di Desa Meranti guys Oke okay? Jangan lupa yang baru menemukan channel ini silahkan like, Comment, dan subscribe Kita cobain yang Apa ini? Sosis bakar guys Sosis bakar ya Oke okay? Kita percepat aja ya guys Ini masalahnya udah sore Udah hampir mau maghrib okay, kita, coba uh, kita cobain ya Bismillah Hmm. Hmm. Hmm. Nah ini ini karena otak otak ya apa itu tahu ya tahu apa itu kita cicipin lagi hmm. tapi ini ada tahu tahunya ya terus dibungkus dengan bahan-bahan Penel tadi jadi mantap. Hmm. mantap Oke jadi untuk teman-teman yang mungkin ada rekomendasi tempat jajanan uh, pinggir jalan Atau mungkin tempat jajanan yang pengen direview seperti ini Silahkan uh, tulis di kolom komentar ya Silahkan tulis di kolom komentar uh, Tempat atau jajanan pinggir jalan kulineran Entah itu makanan, jajanan, atau minuman ya uh, Yang ada di sekitaran teman-teman ya Uh, jangan lupa uh, rekomendasikan tempat-tempat yang pengen direview seperti ini Jangan lupa yang baru mendukung channel ini silahkan subscribe, like, dan komen Bantu support dan dukung channel ini agar lebih berkembang lagi Oke okay guys, mungkin cukup ini dulu untuk review makanan kali ini Saya akan bayar dan kita akan cus ya Oke, okay? kita akan cus Oke jadi guys, eh, ya. mantap <tuh> <tuh> Oke okay, jadi, Pak, Pak makasih, mantap makanannya eh, Berapa tadi jadinya? Mohon maaf, terima kasih banyak, Iqbal saja.